Kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan. Mohon, mohon izin, Ibu, uh, untuk uh, memberikan jawaban. Kita akan sampaikan satu persatu. Selanjutnya, nanti Ibu menjawab ya, Bu, Bu Dokter. Ya, berapa? Berapa? berapa Pertanyaan jawab nih. Oh, ini, ini banyak sekali, Bu Dokter. Jadi, kami mohon <laughs> nanti uh, jawabannya ringkas pada jelas gitu, karena oh. khawatirnya kok panjang, waktunya nggak cukup. <laughs> Siap. Biar Oke kita. baik sudah siap ya Bu dokter ya baik kan yang pertama pertanyaannya adalah dari Bapak Mirza Febrian Ananta Putra Pak Mirza mohon disebutkan dari perusahaan mana baik sambil menunggu Pak Mirza mengaktifkan audionya saya akan membacakan pertanyaannya Bu dokter e, mohon pencerahan untuk BPJS Naker apakah ada batasan yang diatur terkait sistem kontrak kerja antara naker dengan pihak perusahaan. Misalnya untuk pekerja yang sistem kerjanya harian atau burungan dan bukan pekerja tetap di perusahaan tersebut. Pak Agung, mohon dimutkan terlebih dahulu mic-nya, Pak Agung. Oke, baik. Kami lanjutkan kembali. Tadi ya dok ya, udah, udah jelas ya dok ya. Misal untuk pekerja yang sistem kerjanya harian atau burungan dan bukan pekerja tetap di perusahaan tersebut. Apakah wajib bagi perusahaan memfasilitasi untuk membuat BPJS Naker untuk pekerja tersebut? Oke, okay, dok, silakan direspon dok. Assalamualaikum Pak Mirza, saya. Waalaikumsalam. Jadi dalam hal perlindungan pekerja, ya kita tidak ada memilah apakah itu dia pekerjanya harian, bulanan, tahunan, ya. Begitu pekerja tersebut, baik dia itu kontrak ataupun tetap sebelum dia bekerja, itu wajib ikut perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Karena istilah dari pekerja tersebut adalah uh, seseorang yang bekerja menghasilkan produktivitas di tempat bekerja. Artinya, Pak Mirza uh, dengan pertanyaan uh, apakah ada... Uh, uh, Pemahaman dari, dari batasan kontrak kerja dengan pihak perusahaan, dari harian, atau bulan, atau tahun, dan kewajibannya dalam mengikuti perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, ini semua pekerja sebelum dia bekerja, ya wajib terlindungi di jaminan sosial tenaga kerja. Itu wajib, karena perlindungan tersebut adalah untuk dalam hal dia, dalam bekerja kita tidak tahu ya siapapun pada saat hari pertama dia bekerja sebelum dia melangkahkan kakinya di tempat kerja ternyata mengalami musibah siapa yang akan melindungi apabila tidak terlindungi dalam program jaminan sosial ketenaga kerjaan ini di, eh, seperti itu ya Pak Milda mudah-mudahan ya. bisa eh, menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Oke, okay, jadi untuk semua pekerja ya dok ya, tidak apakah kontrak atau burungan atau tetap. Nah, papa lagi tetap ya. Oke okay, Pak Mirza, mungkin ada mau dikonfirmasikan lebih lanjut, silahkan. Dari perusahaan apa Pak Mirza? Saya dari Dirjen Minerba, Pak, analis. Oh, Oke, okay. baik. Langsung dari Bapak Dirjen Minerba ya. Oke, okay, ada yang ingin dikonfirmasikan lagi Pak Mirza terkait jawaban dari Ibu? Cukup Pak, mungkin itu aja dulu. Oke, makasih Selamat, banyak Pak Mirza Untuk kontribusi pertanyaannya Baik, kemudian langsung Masuk ke pertanyaan berikutnya, Bu Dokter Ini dari Waduh, ini saya nggak enak hati ini Membacakan uh, apa pertanyaan Dari senior saya sendiri, Bu Pak Edi Sabtono Nggak enak ya Pak Rahmat Bapak nggak enak hati Saya ja? ini lebih nggak enak hati Nih enggak apa-apa kalau bu dokter memang harus. <laughs> Baik, pertanyaan Pak Edi Sattono adalah Pak Rahmat, oke, okay, beliau menanyakan kalau klaim BPJS begitu apakah begitu terputus dari perusahaan karena sudah keluar itu bisa diklaim. Gitu, Bu. Karena kan pengalamannya adalah sempat keluar masuk dari beberapa perusahaan. Kemudian putus-putus, kemungkinan dia tidak lanjutkan ya. Seharusnya kalau dilanjutkan lebih enak ya. Jadi nanti kartu terakhir yang akan dipakai. Tapi kemungkinan karena kasusnya putus-putus tidak melanjutkan lagi kartu yang lama. Nah itu kira-kira bisa diklaim enggak, Dokter Fani? Silakan. Memang saya saya melihat bahwa isu tentang Uh, pemutusan hubungan kerja, apalagi di masa pandemi ini memang uh, tinggi, Pak. Uh, harus kita pahami, uh, yang pasti tidak akan ada uh, tenaga pemberi kerja pun pasti tidak tidak akan mau kondisi ini terjadi, apalagi para pekerjanya. Apabila hal ini terjadi, ya terjadi PHK, bagaimana ini dengan uh, kepesertaan saya? Tadi Pak Rahmat mengatakan. Um, Ya dia punya beberapa kali dia uh, keluar masuk dan akhirnya terakhirnya dia tidak bekerja sama sekali. Adapun dia tidak bekerja sama sekali, ya apabila dia memiliki riwayat bekerja sebelumnya dan belum pernah diambil, kemudian dia saat ini tidak bekerja, yang artinya itu adalah dia sekarang sudah uh, non aktif ya tidak bekerja. Nah ini kita harus bersama-sama uh, berko berkoordinasi antara. Uh, manajemen ya, dari pihak manajemen menonaktifkan sih ke uh, status pe uh, pekerjanya karena uh, yang pernah saya di lapangan langsung yang menjadi uh, merang bagi teman-teman saat uh, dia mengajukan klaim. Uh, terbaca bahwa uh, dia belum dinonaktifkan, Pak Rahmat. Hmm. Jadi, harus sinergi antara uh, pekerja tersebut, dikatakan sudah tidak bekerja. Dengan manajemen harus memastikan statusnya di uh, BPJS Tenaga Kerja bahwa memang sudah aktif, artinya hak-hak dari si tenaga kerja tersebut bisa diberikan oleh uh, BPJS Tenaga Kerja atau jam softtek. Tapi masalahnya, mm, okay, Oke lanjut dok. Apabila si pekerja tersebut ternyata pada saat dia klaim dan merasa kok tidak bisa uh, dicairkan karena mungkin terlihatnya belum uh, dinonaktifkan oleh para uh, ininya ya uh, manajemennya. Nah ini yang harus menjadi klarifikasi teman-teman uh, ya dalam mengambil haknya. Apakah pada saat sudah diputus hubungan kerja bisa langsung mendapatkan hak saya? Maka ini harus dipastikan dulu statusnya nonaktif. Itu yang hmm. uh, harus kita pahami. Dengan status non-aktif e, di antara BPI jasa kerja dengan koordinasi dengan manajemennya, maka haknya pun diberikan sesuai dengan yang e, sesuai ketentuan berlaku. Seperti itu Pak Rahmat. Oke, okay, <laughs> jadi semua kartu yang dari perusahaan-perusahaan sebelumnya itu prinsipnya bisa ya, ya dok ya, dicairkan? Di Memang akan mudah ya uh, kita tahu bahwa di pertambangan dia punya berbagai banyak uh, proyek ya kemudian uh, dengan dia punya mungkin uh, dia keluar dari satu proyek A masuk proyek B proyek C kartunya banyak nih lupa me membuat uh, menjadi satu ya uh, sekarang para pekerja sudah sangat kritis uh, para mat dia punya yep. banyak kartu akhirnya dia proaktif membuat uh, menjadi satu nah yang sebelumnya bagaimana Nah, apabila memang dia sudah, yang sebelumnya itu kan adalah artinya rekod dia berpindah ke menjadi non-aktif, kemudian pindah ke tempat yang satu, pindah ke tempat yang satu, apabila bisa dicairkan semua, apabila memang sudah terbaca non-aktif di status dia ini, yang terakhir ini, ya artinya mm -hmm. yeah. yang sebelum sudah terbaca ya, nah ini bisa dicairkan semua, Pak. No, memang, okay, mm -hmm. kita tetap I... menyarankan, ya kita tetap menyarankan bagaimanapun pekerja tersebut uh, telah di PHK, tetaplah terlindungi oleh BPJS Sena Kerja. Karena setelah dia di PHK, ya, dia mungkin punya usaha kan, Pak Rahmat. Ya. Apakah dia punya usaha mandiri, dia mungkin punya usaha uh, dagang sendiri, atau dia punya usaha apapun yang artinya dia mandiri, silahkan hmm. langsung ke kepesertaan Jaminan Sena Kerjanya. ya, Jangan ya. nanti merasa Oh saya sudah keluar dari dari uh, Tambang, hmm. saya sudah tidak terlindungi uh, jam sosek tidak apa-apa, salah oh, okay. uh, Bapak, mau hmm. keluar dari uh, uh, status pekerja Tambang, lanjut lagi menjadi pekerja jam sosek ya, dengan hmm. dia itu sektor pendiri Oke, okay. baik-baik ya. Selamat. Baik, baik. ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ya silahkan Pak Edi, ayo Mangga dikonfirmasikan langsung Siang Bu Fahmi Siang ya, Bapak, apa kabar Bapak sehat ya baik. Pak Alhamdulillah ini sudah mulai kayak gadot nih buat lagi nih. <tuk> <tuk> saya penjelasannya karena memang kalau dulu perusahaan-perusahaan yang pernah e, saya ikut di sana itu biasanya mereka memilih putus habis gitu. Jadi mereka nggak pengen ngurus lagi yang lama, kemudian e, mereka membuat nomor baru. Nah ini saya punya ada beberapa yang Lumayan nih kalau seperti yang saya bu keluar dan sudah sudah diputus oleh surat keterangan dari mereka itu bisa langsung di, di ini kan di apa diklaim gitu ya tinggal dipastikan status dari setelah diputus hubungan kerjanya apakah sudah terbaca non aktif di bpjs Kerja pastikan dengan manajemennya pak iya sudah non aktif karena kita sudah punya yang baru lagi sih eh, oh. Jadi yang baru sudah muncul, jadi kita sudah kerja di perusahaan yang baru dan sudah ada yang baru lagi nomornya. Dan saya cek itu kemarin waktu daftar, saya coba-coba daftar di online itu. Kok cukup main ini diambil nih mau Pak Rahmat ini. Harus kita pahami bahwa untuk untuk kerja yang kembali bekerja, maka uh, untuk JHT-nya tersebut adalah dia tetap dijaga oleh uh, BPJS Tenaga Kerja, Bapak. Adapun yang uh, jaminan hari tuanya uh, bisa diambil diklaim apabila statusnya itu sama sekali tidak bekerja, Pak. Artinya tidak oh. produktif sama sekali, seperti Ini. itu, Bapak. Oke. Okay. Bu, terima kasih, Bupati. <laughs> iya. Terima kasih, Pak Edi. Oh ya, pengalaman saya, Pak Edi, maaf, maaf share juga. Saya kan juga sempat pindah beberapa perusahaan. Dan, hmm. dan memang bisa, kok, Pak Edi. Saya klaim bisa semua. Iya, oh, sudah puluhan tahun yang kadang saya udah nggak ingat, eh, tiba-tiba dari segi non-plok gitu, bisa. itu membuat <tuk> saya, oke, okay. nanti bodinya naik hari ini nih. <tuk> <tuk> uh, jadi, sedikit menambahkan ya, untuk klaim JHT tersebut adalah bagi pekerja yang sama sekali sudah tidak bekerja. Iya, yeah. uh, jadi. Uh, dan ini pun disarankan bahwa dengan uh, karyawan yang sudah di PHK tersebut, uh, kemudian mengambil haknya, tetap akan disarankan untuk tetap perlindungan jam sosteknya Pak. Okay. Karena, okay. karena kita pasti, uh, setiap orang pasti ingin terus berkarya, menghasilkan produktivitas. Siapa yang akan melindungi pada saat dia berkarya? Maka disitulah ada uh, uh, BPJS ketenagakerjaan. Oke, okay, baik. Oke, okay, makasih Pak Edi. Ya, Bupani, makasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Pak Edi atau Nuhun. Oke, okay, kemudian pertanyaan berikutnya ini adalah datang dari Pak Trimulyanto. Pak Trimulyanto, emang diaktifkan audionya. E, pertanyaan beliau adalah, e, sejauh mana peran BPJS Naker dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja? Mengingat jumlah pekerja yang mencapai juta, uh, mengingat jumlah peserta yang mencapai jutaan pekerja, saran untuk kampanye bisa dilakukan dengan lebih aktif dan masif dengan memanfaatkan semua media yang ada. Ini ada sarannya, ada pertanyaannya. Gimana, dok? Kira-kira pertanyaan dari saya? Jelas tadi, dok, yang saya bacakan. Baik, uh, makasih, Pak Rahmat. Yeah. Uh, Memang dengan jumlah pekerja se-Indonesia yang yang istilahnya dari Aceh sampai Papua tersebut dah, sudah rata-rata mengetahui ya tentang perlindungan eh, Jam Sostek. Nah, ini bagaimana nih effort dari eh, BPJS Ketenagakerjaan Kerja dari Jam Sostek? Apalagi saat sekarang sudah hampir rata-rata eh, mengetahui adanya eh, manfaat dari webinar ya Pak Rahmat ya. Nah, mana nih eh, untuk effortnya tersebut? Ya kalau dilihat Bapak Ibu ya dengan adanya kondisi saat ini ya untuk sosialisasi daring dan lain-lain. Nah ini di setiap kita memiliki 11 kantor wilayah dan kemudian di setiap wilayah memiliki kantor cabangnya. Apabila Bapak Ibu ya ingin mengajukan sosialisasi ya misalnya perusahaannya ingin ada sosialisasi terhadap uh, pekerjanya. Silahkan hubungi dari pembina perusahaannya dengan kondisi saat ini. Memungkinkan ya, sosialisasi via daring, ya, virtual. Insya Allah, uh, Bapak ya, ini akan ditindaklanjuti oleh teman-teman kita, ya, dari uh, BPSA kerja dari uh, wilayah uh, barat menuju timur. Itu ada sebelas kantor wilayah. Dan ini untuk percabangannya pun kita uh, berkoordinasi dengan. Setiap kantor cabang dengan binaan perusahaannya, silahkan Pak. Oke, okay. Pak Tri, sudah yeah. terjawab pertanyaannya? Ya Pak, eh, perkenalkan Tri Mulyanto dari Trakindo, Ibu. Dari Trakindo uh, ya? Oke. Okay. Ya. Jadi mungkin eh, saat ini untuk beberapa kantor wilayah yang eh, cukup aktif eh, jemput bola, eh, ada beberapa sih sudah, Bu, di. Cuman Mungkin perlu disamakan, karena kantor BPJS kan yang di cabang-cabang kecil yang di kabupaten, kota juga ada Bayang saya itu, kalau di BPJS Naker, tadi kan lebih banyak bicara tentang klaim setelah kejadian insiden Ada beberapa jaminan-jaminan yang disediakan berbagai macam Maksud saya, sejalan dengan selain kita menjaga dari hilirnya setelah kecelakaan, memungkinkan enggak di BPJS akhirnya juga ada bagian yang mengkampanyekan atau mempromosikan terkait pencegahannya sehingga upaya itu lebih lebih dilakukan di awal sebelum sampai ada insiden yang sebenarnya kira-kira itu bu. Okay. Jadi yang BPJS juga ada bagian yang aktif. Mungkin di bagian campaign yang seperti ini yang eh, kerjasama dengan beberapa pihak-pihak eh, eh, lembaga training maupun yang lainnya, tapi di BPJS sendiri ada yang, tim yang memang eh, lebih aktif membuat promosi-promosi eh, terkait penjaganya yang lebih masif. Karena selama ini mungkin kita sempat lihat kalau di jalan raya ada beberapa baliho, kemudian di TV ada beberapa, tapi sepertinya dengan eh, jumlah pekerja yang menjadi anggota dan dana yang sangat besar mestinya, bisa promotifnya itu lebih kencang lagi kira-kira begitu. -kira. Nah. Baik. Baik, baik. baik, baik. baik okay, Dok, silakan. untuk saran Pak Tri ini kita uh, coba memang sudah kita jalankan promotif preventif ini, Pak, dari tahun lalu ya. Dan memang atas dari permintaan di lapangan untuk uh, realisasi upaya pencegahan kecelakaan kerja dalam bentuk apa? Ya ini promotif preventif. Uh, mungkin Pak Tri beberapa waktu lalu sudah melihat di berbagai pemberitaan bahwa uh, BPJSA Kerja ini hadir dalam uh, perlindungan dengan menggunakan APD alat pelindung diri, ya sosialisasi masif, dan ini memang kalau dilihat memang dalam tracking dua tahun ini kita berupaya uh, untuk mengeksiskan dari promotif preventif ini. Terima kasih sarannya Pak Tri, memang kalau dilihat harus lebih gencar lagi. Walaupun sudah kita jalankan, harus lebih diimplementasikan. Terima kasih sarannya, Pak Oke, okay, baik. Ibu Fani, baik kita lanjut pertanyaan berikutnya. Sebelum pertanyaan berikutnya saya sampaikan, ini namanya sudah hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Pembina PKPI, Bapak Eko oh, Gunarto. Mungkin Ibu Fani bisa mengucapkan selamat datang ke beliau, ke beliau Ibu Fani. Pak apa kabar Pak Eko? Eko atas kesempatannya. Terima kasih kepada saya diberikan waktunya dalam sharing di uh, forum ini, Bapak. Pak Eko, copy Pak suaranya? Ya, selamat. Oh, oke, okay, udah. Terima, oke. Mohon Terima kasih. Uh, mohon maaf saya tidak mengikuti dari pertama, karena memang satu kondisi yang tidak memungkinkan. Namun demikian... Eh, terima kasih, Dr. Fani, sudah berbagi dengan kami semua, sehingga paling tidak kami dapat pemahaman berkaitan dengan BPJS tenaga kerja ini. Dengan segala kekurangan, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Dr. Fani menambah komprehensif atau wawasan kami dalam BPJS tenaga kerja, sehingga kami sebagai insana SE, mudah-mudahan bisa juga menyampaikan kepada kawan-kawan sehingga apa tentang BPJS ini bisa semakin dimengerti oleh kawan-kawan Begitu Dokter Fani semoga kerjasama kita dapat berlanjut terus dan semakin baik keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia juga semakin baik dan budaya keselamatan dan kesehatan kerja utamanya keselamatan pertambangan juga semakin mencapai sesuai harapan kita semua Dokter Fani. Makasih Dr. Fani ya, makasih. Pak Rahma, terima kasih dalam buat teman-teman saya lihat ada Pak Edi Saptono, ada Pak Alwano, Alwano ya, Pak Dwi, maaf ini, ini Dwi, yang saya buka hanya WA untuk acara PKPI. BA, WA yang lain, lain belum sempat saya buka mungkin setelah ini. Mohon maaf Pak Al dan Pak Edi apabila WA-nya belum sempat dibaca. Dan mungkin kawan yang lain demikian. Terima Maksud untuk tidak oh. Demikian Pak Rahmat. Sukses untuk semuanya. Tetap S5, sehat, lama, sejahtera, dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi okay, wabarakatuh. Waalaikumsalam bu, Semua Bupani, boleh bertanya kasih, ya Tidak Bupani. hanya oleh Tidak hanya Rekan-rekan senior saja nih Siapapun boleh bertanya di sini. <laughs> Oke okay, baik Kami lanjutkan pertanyaan berikutnya ya Ibu Oke okay, pertanyaan berikutnya ini dari senior juga nih bu Wah, Senior Senior instruktur kita nih Yang instruktur handal nih bu Ya, Dari Pak Agung Budianto Pak Agung Budiarto Pak Agung Budiarto Mohon audionya Waduh. diaktifkan. <laughs> Oke okay, pertanyaan kasih. beliau adalah apakah santunan BPJS ini bisa juga untuk penyakit tenaga kerja selain dari PAK saja? Oke, okay, Mangga Ibu. Hmm. Baik, baik. Pintah saya baca di Capman itu Pak ya, penyakit tenaga kerja. Jadi di istilah regulasi di pertambangan itu, penyakit tenaga kerja itu adalah penyakit akibat penyakit kerja. Ya, jadi jadi uh, Kemarin sempat saya diskusi juga dengan uh, Pak Ade ya, karena memang istilah itu kan dia penyakit tenaga kerja ya, artinya penyakit yang sudah dimiliki oleh tenaga kerja. Nah ini kalau dilihat hmm. apa ini? penyakit akibat kerja. Kalau penyakit tenaga kerja hmm. artinya adalah penyakit yang sudah dimiliki oleh si tenaga kerja tersebut. Penyakit hmm. tenaga kerja adalah penyakit yang diperoleh pada saat dia kesehariannya bekerja terpapar oleh hazardnya di tempat bekerja. Jadi, di sini harus dipahami, untuk kategori penyakit akibat kerja tersebut, ya, dengan melalui tata laksana penyakit akibat kerja. Nah, di sini ranah dari BPJS ketenagakerjaan. Kalau penyakit tenaga kerja, artinya penyakit yang sudah dibawa oleh tenaga kerja. Nah, ini adalah uh, dari BPJS kesehatan. Jadi, untuk ini kita harus bisa memberikan di mana uh, BPJS tenaga kerja hadir adalah dari regulasinya penyakit akibat kerja dan di kecelakaan kerja. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Makasih Bu Pani, Pak Agung ada yang mau dikonfirmasikan lagi? Uh, sedikit aja kan, ini contoh kasus saja ya, Bu Pani ya. Kebetulan Ke, kebetulan ada orang terpapar terpapar nih, Pak, di radioaktif ya. Dia maaf nih saya sebutin aja ada penyakit ini, Pak, uang dan kursi mani encer ya gitu. Ya. Yeah. Nah, tiba-tiba uh, pada waktu dia klaim untuk penyakit akibat kerja gitu, tetapi setelah dilakukan investigasi dan sebagainya, ternyata uh, dia kan kena itu pak uh, artinya bawaan dari dia sendiri gitu. sehingga itu nggak bisa diklaim gitu. Jadi benar yang dikatakan Ibu Fani bahwa kalau penyakit tenaga kerja itu berarti keberadanya uh, berbeda ya, Bu Fani ya, uh. berbeda gitu ya, gitu ya. Oke, makasih Bu atas yeah. penyerahannya. Ya. Nah, Karena tadi ah, disebutkan tadi nah, hanya PHK sama PAK ya. Yang tenaga kerja kan belum dikupas juga gitu. kasih Bu. PHK dan PAK. Ya, yang tenaga kerja kan kita ada di Permen ya gitu. Makanya ada di itu kan. Jadi kita jadi disebutkan juga Terima gitu. Makasih Bu, ya. Sama-sama Bapak. Oke, okay, Terima ya. kasih Pak Agung. Lanjut Ibu vani ya. Ibu masih ada pertanyaan yang cukup banyak Bu. Waktunya kita tinggal menyisakan kurang lebih uh, 15 menit lagi Bu. Mohon dijawab secara lebih cepat ya Bu. Oke okay, pertanyaan berikutnya dari Ibu Dian Wahyu Permadi. Ibu Dian mohon diaktifkan uh, audionya. Pertanyaannya adalah apakah penyakit yang timbul setelah dilakukan MCU oleh perusahaan bisa digolongkan penyakit akibat kerja. Misalkan seorang operator setelah dilakukan MCU ternyata terindikasi TBC. Silahkan Ibu. Baik. Uh, ini jadi uh, gambarannya adalah dia sebelum dia uh, pada saat medical check up ya. Nah, dia terbacanya adalah TBC ya. Seperti itu ya Pak ya? Ya betul. Kemudian pekerjaannya sebenarnya adalah di operator ya? Ya. Operator Mesir, nah seperti itulah gambarannya nih. Nah ini kaitannya di mana nih? Kalau misalnya dilihat bahwa untuk keterkaitan penyakit akibat kerja, di sini kan kalau dilihat adalah paparannya terhadap uh, kesehariannya dalam bekerja ya. Kalau dilihat di sini, kalau operator dia lebih terkaitnya apa? Ya, pasti ini kita melihat adalah dengan uh, dia ter, uh, dia sering dengan mesin, maka lebih sering dengan uh, kebisingan. ya, Kebisingan hmm. terus-menerus. Artinya kalau dikaitkan dengan hazard, ini lebih ke hazard fisika. Artinya lagi, kalau misalnya potensi PAK-nya sebenarnya kalau di operator itu apa? Lebihnya adalah ke Penurunan pendengaran, adapun dia terkena te, apa, e, TBC. Ya, nah, TBC ini dia kalau dilihat adalah e, masuk ke, de, ke dalam golongan dari biologi bakteri. Ya, artinya kalau dilihat dari e, penyebab hazardnya tersebut, untuk seorang operator adalah dari faktor fisika. Dari dia paparan mesin ya Untuk dia terkena Bakteri tersebut itu adalah Akibat dari lingkungan kerjanya Atau bisa saja di rumahnya Atau di daerah tempat dia Misalnya dia sering berada di mana Terpapar oleh bakteri TBC Nah ini adalah dari Kategorinya penyakit Akibat hubungan kerja bukan dari PAK nya Ini yang harus kita pahami bersama Baik seperti itu penjelasannya Pak Rahman. Ya, oke, okay, baik. Jelas ya, Ibu Dian? Ibu Dian dari mana? Mungkin bisa disebutkan? Ya, uh, sore, Pak. Oh, Pak Dian ya? Ini ya Pak. Allah, ini sekiranya <laughs> Ibu Dian ini. Mangga Pak, Pak Dian. <laughs> ya, Pak. Uh, ini, gini, Pak. Yang uh, contoh kasus yang pernah kita temuin itu ketika ada operator kita ini kan kebetulan beliau uh, dia di front gitu, Pak ya. Yang di uh, benar-benar di yang di apa? Uh, tobat seperti itu. Ya. Nah, Oke. Okay. ketika pada saat kita lakukan uh, MCU, biasanya kan memang kita ada MCU tahunan, Pak. Iya, yeah, uh, yeah. Sebelumnya beliau itu tidak terkena TBC, tetapi ketika misalkan setelah setahun atau dua tahun bekerja, kita lakukan MCU, yeah. karena beliau selalu terpapar dengan uh, apa namanya debu batubara seperti itu, kan. Nah, akhirnya dia terdeteksi sebagai uh, ada mengidap TBC seperti itu, yang sebelumnya tidak ada riwayat uh, menderita TBC seperti itu, Bu. Uh, baik saya saya tambahkan ya uh, Pak nah, Rahmat ya. Ya silakan. Jadi apa uh, untuk dia uh, paparan tersebut sebagai operator dan uh, dia ber, uh, berada di lingkungan uh, debu dari uh, uh, debu tadi debu apa uh, Pak? untuk batu bara ya batu ya batu Pak. Nah, debu batu bara ya lebih ke silika artinya ya, silika ini kimiawi ya. Di mana untuk silika tersebut ya ini lebih ke adalah penyakit dari uh, silikosis ya dari dari yeah. dia untuk uh, lebih ke kanker paru-paru bapak. Yeah. Untuk yeah. tadi adalah uh, penyakit TBC ya. Nah ini yang kita melihatnya adalah paparan dari sekitar lingkungannya. Jadi kita yeah. harus bisa mengulas dari mana hazarnya yang spesifik ya masuk ke dalam penyakit akibat kerjanya seperti itu bapak. Iya, yeah. Jadi kalau de, uh, akibat kerja karena debu itu biasanya secara umum disebut pneumokoniosis ya dok ya. Nah, dan benar. itu biasanya spesifik ya. Ada silikosis, eh, ada bisinosis, dan lain sebagainya. Baik. Ya, benar. Ya. Ya. Kalau TBC saya rasa bukan ya dok ya. ya. Baik. Oke, okay. ini pertanyaan berikutnya cukup panjang. Makasih Pak Dian, Wahyu. Tadi dari Baik. mana Pak perusahaannya? Mohon maaf. Saya dari Satria Bahana Sarana Pak pertambangan eh, okay. pertambangan pak oke okay, baik makasih pak dian ya Iya pak ya kita lanjutkan pertanyaan berikutnya adalah dari pak heri heru heri kurniawan ini pertanyaannya cukup banyak pak heri tolong diaktifkan uh, audionya assalamualaikum mau bertanya terkait kecelakaan kerja contoh ada pekerja mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja misal mata korban Pada pengawas atau ke HSE. Dan setelah tiga hari korban baru merasakan sakit pada matanya akibat efek terkena serpihan tadi. Kemudian langsung ke klinik terdekat dan dari BPJS Ketenagakerjaan meminta laporan kecelakaan kerja dari perusahaan yang ingin saya tanyakan adalah, mohon maaf tadi komaannya nggak pas ya, Ketenaganya meminta laporan kecelakaan kerja dari perusahaan. Yang ingin saya tanyakan adalah dengan kasus seperti apa kita dari perusahaan harus membuat laporan kecelakaan untuk mengklaim biaya pengobatan korban dan saat kejadian korban tidak melapor. Sedangkan laporan kecelakaan harus dibuat dua puluh 24 jam. Wah ini kesalahan karyawan nih nggak lapor nih. Gimana dok? Silahkan dok. Inilah pentingnya melaporkan kecelakaan ya dok ya. Iya uh, Tapi nggak apa-apa Pak apa ya. yang tadi disampaikan itu pernah saya alami pada saat saya di lapangan. Ya. ya Ada regulasi mengatakan um, dua kali 24 jam dilaporkan, ya. Ini apakah sesaklek itu, Bu Dokter Fani? ya Tenaga Kerja hadir untuk perlindungan pekerja okay. dan untuk pe pemberi kerja. Jadi kalau dilihat, apakah saklek dua kali 24 jam itu kalau tidak dilaksanakan kemudian ditolak? tidak tidak sakur ya kita melihat dua kali empat jam itu segera melaporkan kuatirnya ya tadi takutnya dampak dari yang e, luka pada mata berakibat cacat ya cacat dari penglihatannya tersebut berkurang fungsi matanya atau menjadi kebutaan kalau misalnya dilihat tenaga, tenaga kerja tersebut terlambat melaporkan dan memang benarlah terjadi di tempat kerja akibat uh, dari pekerjaannya, maka harus dengan adanya uh, baik dari si, uh, kalau kalau di, di lapangan ya pasti ada yang namanya uh, pengawasnya ya, jadi hmm. penanggung jawab dari lingkungan kerjanya untuk menginspeksi kembali pada hari H, tenaga kerja tersebut berada di area mana, rekan kerja sekitarnya ya, setidaknya ada saksi pada saat kejadian, dari kejadian tersebut, yang akan menjadi laporan. Karena laporan ini sudah terlambat juga, dan si penyakitannya tidak melaporkan dari awal. Makanya ini harus membackup dari laporan tersebut dengan adanya kondisional pada saat terjadi, siapa yang melihat, siapa yang mengetahui. ya Nah, apakah BPJS Kerja akan menolak laporan tersebut karena sudah lebih nih, Dokter Fani? Bukan dua kali 24 jam, dua uh, kali 24 jam lebih 10 menit, ya Pak Rahmat. Bukan seperti itu. menit? Tidak, ya. <guruh> <4. guruh> tidak, tidak ditolak. Hmm, tidak apabila ditolak, benar, ya. apabila benar dari dari kategorinya masuklah itu memang. Situasinya karena pada saat dia bekerja, terkena paparannya, kemudian didukung oleh kronologis kejadian di sekitar mengetahui kondisi tersebut, dan benar adanya, maka dia memang harus mendapatkan dari uh, perawatannya masuk kategori kecelakaan kerja. Okay. Yang kita buatkan adalah, terlambatnya dia melaporkan kepada si uh, pengurus uh, pekerjaannya, dia akhirnya cacatnya menjadi buta. Ini yang sangat kita antisipasi, harus hmm. segera lapor itu loh pak, maksudnya okay, dua ya. kali 24 puluh empat jam. Ya. Oke okay, baik, baik dok. Jadi masih ada kebijakan ya. Jadi nantinya ada investigasi ulang ya dok ya. Jadi memastikan benar-benar apakah ini di tempat kerja atau tidak. Tapi yang ya. lebih dipertimbangkan kenapa dua kali 24 jam sebenarnya adalah alasan eh, dampak lebih parahnya Cidra kalau seandainya tidak melapor tadi ya dok ya. Luar biasa nah, nih. Ya luar biasa BPCS makin wise nih setelah ada Bufani. Nah. Hahaha. Oke <ganti varang> <todos> baik, okay, baik. Bu Wani masih ada pertanyaan banyak nih Pak Mirza mau menanyakan lagi di pertanyaan berikutnya tapi karena tadi yang pertama udah dijawab terpaksa saya hold dulu kalau ada waktu nanti kita flashback ke pertanyaan Pak Mirza tapi kalau nggak ada ya mohon maaf Pak Mirza ya karena waktunya terbatas Bu Wani tolong dijawab secara singkat masih ada pertanyaan berikutnya Bu uh, dari Pak Riko Kumara Putra Pak Riko mohon diaktifkan audionya. Apabila ada karyawan yang terkena PAK, tetapi dampaknya tidak secara langsung dirasakan oleh yang bersangkutan. Misalkan dua atau tiga tahun. PAK memang lama ya dok ya? ya Kronik kan? Oke, okay. apakah ya. hal ini bisa dikategorikan PAK dan BPJS kena ketenaga kerjaan masih membackup hal ini? Mohon penjelasannya. silakan dok. Wah, ini memang pertanyaan yang substansi banget pak. Jadi ya, kalau ya. misalnya Baca regulasinya tidak detil, ini akan kelewat. Jadi, untuk e, penyakit akibat kerja ini memang tidak akan langsung dirasakan, kecuali kalau misalnya saat ini ya, kalau saat ini kita berbicara tentang COVID, nah, kalau COVID, penyakit akibat kerja pada tenaga medis memang langsung ya, cepat sekali progresnya. Kalau penyakit akibat kerja di pertambangan, ini lama dokter Fani dia sudah berhenti bekerja, ya. Nah, kemudian baru dua tahun kemudian nih, ternyata dia tegak PAK. Nah, bagaimana nih? Apabila tegak penyakit akibat kerja dalam masa dia itu setelah tiga tahun dari dia titik dia uh, di uh, putus sebuah kerja, ya, ini masih perlindungan Pak. Ya. Hmm. Dan ini pun dari, dari uh, peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2019, apabila pada saat awal itu sudah dilaporkan, ya, Kemudian nih, ternyata dampaknya itu akhirnya berasa, kemudian akhirnya tegak nih. Nah, ini pun dilihat Pak, setelah pelaporan tersebut tegak, lima tahun kita berikan lagi uh, uh, pertimbangan untuk ditegakkan tersebut, masuk dalam pertindungan BPJ Senang Kerja. Nah, disinilah nih, di sinilah Kerja itu meningkatkan bahwa kita awareness pada PAK. Dia sudah hmm. lapor nih, ya, pada saat dia... Keluhannya, ya, dia mungkin merasa batuk-batuk, ya. Ya, kemudian dia di PHK setelah di, di, di, di, di tahun yang sama dengan kondisi dia batuk-batuk. Tegak nih uh, uh, kondisi dia sebagai penyakit akibat kerja, ya. Nah, masalahnya itu dalam perlindungan, da, dari lima, dari dia melaporkan, lima tahun itu, Pak, masih kita jamin. Oke. Okay. Masih. Ya. Masih... Jadi, jadi, jangan khawatir. Oh, setelah itu mungkin BPSA Kerja tidak hadir karena sudah lama. Tapi pada saat rekornya ada, ya pelaporan keluhan tersebut, dan terkait dengan uh, pekerjaannya, ya dalam masa lima tahun tersebut kita berikan perlindungan Pak. Oke, okay, baik. Pelindung. Masih dalam perlindungan ya, dok ya. Oke, okay, tegak tadi maksudnya apa, dok? Kayaknya ini bahasa spesifik. Tegak kasus penyakit akibat kerja ini yang pasti adalah dibantu dengan dokter-dokter profesional. Ya, baik dari dokter kesehatan kerja, ya dokter dokter spesies okupasi yang memang spesifik, kemudian dokter magister kedokteran kerja, ya, kemudian dokter dokter yang umum yang memiliki kemampuan dalam penegakan PAK. Nah, mm -hmm. ini kemudian kalau tidak ada regulasi, apabila dari dari Kemenaker kita memiliki dokter penasehat, ya, apabila butuh pertimbangan, maka tetap harus berkoordinasi dengan dokter penasehat. Nah di sini dokter penasehat itu akan memberikan berbagai sudut pandang dari segi dia paparan hazard dan di tempat kerjanya. Jadi kita semua peduli pada penyakit akibat kerja, jadi mohon kepada para manajemen, HSE, dokter perusahaan laporkanlah kasus PAK-nya. Kita obati para pekerja karena mereka aset. Baik, okay. baik. Makasih banyak. Oke okay, Pak, Rico silahkan ada yang mau dikonfirmasikan. Dari mana Pak Riko? Pak Riko masih ada di sini? Pak Riko? Oke, okay. baik. Karena udah kita panggil beberapa kali nggak muncul ke permukaan, kita terpaksa tinggalkan. Kita masuk pertanyaan berikutnya ya, Pak Ibu Dokter. Oke, okay, baik. Ini pertanyaan berikutnya adalah datangnya dari Uh, ini saya khawatir salah juga. Ini Pak atau Ibu ya. Tadi kemudian saya salah. Ini uh, namanya juga agak membingungkan kalau seandainya saya belum langsung melihat beliau. Uh, ibu Dai Umam Asri. Oke, okay, Ibu Dayi tolong uh, uh, mic audionya diaktifkan. Dari mana Baik, Ibu Dai? Bapak Pak, bukan Ibu. Iya. Maaf. Nah, bapak nak. Bapak ya? Iya Pak, betul. Wahlah, oh Ini kebalik dengan yang tadi, Pak Dian, ya. <laughs> Oke, okay, Pak Dai, dari mana, Pak? Saya dari ini, Pak. Dari PT. Jirisos, Bulamondo, Pak, di Sulut. Oh, Oke, okay. dari Jirisos, ya. Oke, okay. Bu, ini pertanyaannya, masih, ya. Misalkan terjadi PAK, adalah hal ini adalah tuli, ketulian. Kemudian ternyata ada miss di perusahaan. MCU di tahun terakhir tidak ada atau terlewat MCU-nya. Kemungkinan data MCU-nya hilang. Yang ditemukan hanya di tahun sebelumnya, pada saat pre-employment. Hasilnya aman. Jadi pada saat MCU yang sebelumnya, waktu pre-employment sebenarnya aman. gitu Apakah cara menegakkan PAK-nya sama dengan tujuh langkah atau secara otomatis dianggap PAK karena tidak ada record? Silahkan, Ibu. Selalu menjadi pertanyaan bagi teman-teman bahwa uh, untuk menegakkan kasus PK itu apakah rumit haruskah dengan haruskah dengan uh, pemeriksaan, uh, pemeriksaan kesehatan sebelumnya apabila tidak ada apakah tidak bisa tegak PK? Nah di sini kita harus menyamakan persepsi bahwa untuk penyakit akibat kerja tersebut ya dengan adanya uh, potensinya tersebut uh, terpapar hazard di tempat kerja. Maka dengan, dengan adanya keluhan yang terkait dengan tempat bekerjanya, ini melalui proses penegakan tata laksana penegakan akibat eh, PAK tersebut eh, dengan tujuh langkah tersebut memang langsung spesifik, Pak. Dia, dia sudah akan tereliminir mana yang penyakit akibat kerja, mana yang penyakit akibat hubungan kerja. Jadi ada pun reward uh, medical check-up-nya sebelumnya tidak ada, ini bagaimana? Itu adalah menunjang dari hasil yang uh, tata laksana PAK tersebut. Apakah wajib ada apabila, apabila tata laksana tujuh langkah tersebut tegak, sedangkan uh, rekod medical check-up-nya uh, tidak ada atau hilang, ini bagaimana? Kan seperti itu ya Pak ya? Ini yeah. sering menjadi pertemuan. Ya. Jelas ini kalau misalnya dilihat bahwa dengan adanya tata laksana PAK tujuh langkah tersebut, ya, dengan adanya pemeriksaan sesuai dengan hazardnya, tegaklah PAK oleh dokter kompetensi. ya. Nah, mm -hmm. dengan adanya hal tersebut, ya, ini akan menjadi tanggung jawab BPJS Kerja dalam menaumnya dalam program jaminan kecelakaan kerja. Apabila tetap ada keraguan, maka kita akan bersama-sama dengan dokter penasehat, dengan pegawai pengawas nah kerjaan ya, ini akan bersama-sama Pak karena tidak akan bisa sendiri-sendiri untuk mendengarkan kasus tanpa ada kolaborasi dalam kasus yang membingungkan. Apabila terjadi kasus yang seperti ini yang membingungkan, maka kita akan berkoordinasi berkolaborasi. Baik dari BPJ Nah Kerja, dari dokter kesehatan kerja yang melaporkan bersama-sama dengan dokter penasehat dan pegawai pengawas dalam hal menetapkan ini kasusnya PAK atau tidak. Seperti itu Pak. Oke okay, baik. Oke okay, Pak Dai, mungkin ada yang mau dikonfirmasikan lebih lanjut, silakan. Baik Pak dan Ibu terima kasih. Pak, Sama -sama sedikit baik. lagi Pak atau Ibu. Ya, silahkan. Misalkan sudah, sudah dilakukan secara bersamaan gitu, kemudian ada salah satu pihak yang nggak menerima dengan keputusannya. Nah, apakah eh, ini bisa berlanjut ke ranah hukum? Ya, Itu, Pak. bisa Bapak. Jadi sesuai regulasi, apabila ada yang tidak menerima dalam hal tersebut, maka naik banding namanya Pak. Ya. Naik banding ya dari uh, pegawai pengawas nanti uh, kemudian uh, keputusnya ternyata tidak diterima nih oleh satu, sal salah satu pihak maka yang uh, pihak yang tidak tidak uh, menerima tersebut nanti mengajukan banding dan naiklah nanti Pak ke kementerian Pak. Okay. Semoga kita sampai naik terus ya Pak ya. Ya. ya. <laughs> Baik ini uh, pertanyaan dari Pak Mirza yang kedua. Perbedaan pelayanan dan sistem pencairan jaminan antara naker yang mengalami kecelakaan tambang dan kecelakaan kerja apa, Bu? Antara naker yang mengalami kecelakaan kerja di Ya. Untuk kasus kecelakaan kerja dalam hal penanganannya, dalam hal santunannya ya, kalau dilihat tidak ada perbedaan. Yang hmm. membedakan adalah aturannya untuk pekerja yang dengan berisiko tinggi yaitu pekerja-pekerja seperti uh, tambang ya. Nah, hmm. ini iuran yang lebih tinggi dari sektor lainnya. Tapi dalam hal dia terkena kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja ya, ini sama perlakuannya, Pak. Semuanya hmm. akan diperlakukan uh, dirawat, diobati di pusat layanan kecelakaan kerja kita, di rumah sakit uh, rumah sakit rumah sakit romase center BPJS KERJA unlimited sampai dia dinyatakan status akhirnya, apakah sembuh, apakah cacat fungsi, apakah cacat ortomi, apakah meninggal dunia. Dan dalam nah. hal samping, apakah ada, ada perbedaan antara pekerja tambang, ada pekerja ini yang membedakan adalah upah yang dilaporkan. Makanya laporkanlah upah yang sebenar-benarnya. Hmm, yang ya, kan ya. dilaporkan hanya upah upah UMK nya saja upah berapa yang dapat terima sebulan kotor itulah yang dilaporkan ke BPJS Nah karena akan berbalik kembali ke individu masing-masing seperti itu bapak oke okay, baik bagaimana Pak Mirza ada cukup, yang mau dikonfirmasikan? cukup ya cukup cukup Pak ah, Ibu Mani Alhamdulillah, sudah selesai akhir acara ini. Tentunya ini bukan untuk yang pertama dan terakhir, Bu Fani. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lain, Bu, untuk yeah. bertemu lagi ya. Yeah. Yeah. Kalau ya, ya, nanti, saya, nanti saya culik, Pak Rahmat. Tahu oh gitu ya. <laughs> Silakan Pak kalau ingin menyampaikan sesuatu ke Bu Fanny. Ya, atas nama pengurus uh, apa APKPI uh, panitia uh, webinar yang ke-10, mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Dr. Vani, juga kepada para peserta yang luar biasa sehingga memang ini menambah apa tuh uh, hasanah, menambah juga keakraban, kedekatan gitu ya di antara kita semua baik dengan APKPI maupun dengan BPJS ketenagakerjaan gitu ya. Semoga apa mudah-mudahan berkah dapat manfaatkan buat Bapak-Bapak, Ibu semua untuk bisa diterapkan di tempat kerja ataupun di lingkungan yang lebih luas lagi. Sekali lagi, terima kasih dari kami, semua Bapak Pengurus okay. <laughs> Terima kasih, <laughs> bapak Terima kasih, Bapak-Bapak. Unmute semua, silakan bersilaturahmi satu dengan yang lain. Dan yang jelas, kita semua butuh BPJS. Kita semua, nggak mungkin lah ya di sini, bagi yang bernaung di satu perusahaan, apapun, tentunya kita mempunyai kedekatan dengan BPJS dan mudah-mudahan BPJS semakin ke depan, semakin memberikan layanan yang friendly kepada para masyarakat bekerja, khususnya pekerja tambang ya, Bu Pani ya. Amin. Oke, okay, terima kasih, ya. Bu Pani. See you later. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam event-event seminar lainnya. ya.